Sugeng Dalu, everybody. Konten ini udah di ini ya, udah dibajak sama orang Jawa. Iyo. Kita harus iki. pakai bahasa Jawa, Iki iyo, Pak. Iyo. Kau Kon, ngerti ya? Kau ngerti bahasa Jawa kan? Tikit-tikit. Dan bahasa Jawa ini terkenal mbak di seluruh Indonesia makanya kita ingin membahas bahasa Jawa gitu. Iya benar sekali hmm, bahasa Jawa ya. mungkin sekarang lagi trend dia. Ya. Episode kali ini kita membahas dengan bahasa Jawa. Bahasa karena Jawa. kita ketertengan namanya dari Jawa. Pelan belum. pelan, cok. Oh, Jangan <laughs> ya, orang mengerti lah ya. Kita mendanakan orang Jawa. Orang Jawa asli. Tulen. Ya, Tulen. Karena dia dia ini merupakan keturunan dari Ki Joko Bodo juga. Iya. Ki Joko Bodonya. yang istrinya siapa bang? Ki Joko Pinter. Ya, Bro. Istri kok Ki Joko kok? <laughs> Kanceng. Iya. kanjeng Mbak Roro nyai renggong, renggong. <laughs> Ayah mungkin bisa dikenalin, bang. Mungkin Mas aja ya, coba kenalin Mas. Oh, mohon maaf ya sebelumnya, yeah. karena saya berasal dari Malang. Oh, iya. Oke. Okay. Untuk manggilnya bisa Sam aja. Oh, iya. Kenapa Anda lengkol-lengkol gitu, coba? Ya saya tegas. Lebih suka dipanggil Sam ya. Iyi, iyi. Sam gitu ya. Oh, iya. Sam Hendry. Oh, ah, Sam Hendry. Betul, betul. Oh, jenengnya Sam Hendry ya. Oh. oh iya oh, iya. Jenengi itu apa? Hah? Jeneng itu nama. Oh. Oh, oh. oh iya kalau di Bali Jeneng itu uh, wajah muka. Oh, wajahnya oh, Henry wajanya. gitu. Ih jeneng Caro, Itu Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? <laughs> Kamu lo ganteng gitu. Oh, <laughs> nama saya ya. oh, ah, okay. Tapi di kalangan anak-anak remaja saya biasa dipanggil John John, John. Karena uh, orang bilang muka saya mirip ini, Christian Oh, Chris John. Chris John. <laughs> John. <laughs> Dan sekarang pekerjaan Anda itu orang bilang tuh jual kaki. Iya, entrepreneur ya. Betul. Entrepreneur. Jual saya, uh, betul. Saya mencoba untuk membuka usaha ya di jembrana ini oh, uh. saya nggak ngerti loh kenapa anda bisa jualan kaktus pak iya kaktus kenapa itu loh aduh tanaman yang sulit ya Yang nggak biasa orang Bali itu melihat kaktus eh gitu. iya sering dimusnahkan bahkan iya di kalau di Bali itu nggak boleh nanam kaktus di halaman tau nggak kenapa anda memilih berjualan kaktus kan bisa algronema gitu iya Lebih jualan warna lah hijau kaktus apa itu jualan sih? follower kayak apa iya Sebetulnya saya juga uh, punya keinginan ya apa -apa? Perjualan aglonema, terus A -a. ikan cupang A -a. gitu ya. A -a. Tapi, tapi saya sadar mod modal saya belum kembali. Ya. <laughs> oh iya, tapi tapi aku nggak tahu bentuknya kaktus kayak gimana sih? Oh iya kebetulan kali ini saya membawakan oleh-oleh kaktus gitu. <laughs> Coba dibuka oh, iya. dibuka. Oh, Buka, oh. Buka. Oh. Satu. Satu. Ini apa? <laughs> ini loh Aduh pokoknya oh, penteh lu no <laughs> <laughs> ini berapa satu? kalau ini biasa 50 Lima puluh murah sekali, murah sekali. Wah, ya, ini loh ya Tuhan, nih terlihat ada batu-batu yang putih, ini lo sulit dicari, ini digelar gak ada batu-batu gini. Namanya kaktus, ini yang Ini namanya jenis apa? Jenis ini udah sakit? Oh belum ya, belum. belum. Karena ini masih belum disakiti, itu dulu dia ya. coba dulu. sakit itu. Kamu <laughs> ngapain di sini? Kamu pulang sana. <laughs> <laughs> <laughs> uh, itu jenisnya, jenis kaktus ya, noto nah. kaktus. Ini kan... <laughs> betul ini. Nah ini kan satu ini uh, jenis sukulen. Suku len. apa? Suku itu sejenis tanaman hias mini, ya. seperti kaktus gitu. Cuma ini jenisnya Haworthia Oke. Okay. Ini nggak berduri ya pak? Nggak, nggak berduri pak. Atau iya kenapa orang nah. di Indonesia tuh kebanyakan orang Jawa? Menurut Anda gimana pak? Karena apa ya? Populasi di Jawa itu sudah terlalu banyak. Gitu. Iya. Ya Sedangkan ter terlalu padat ya. ya. Betul. Sedangkan apa? tempat lapangan kerjanya tuh semakin semakin sedikit semakin sedikit, sedikit gitu ya. jadi Maka, anda harus mencari cara betul, buat hidup iya benar ke merantok ke kesini gitu betul. tapi menurut saya enggak gitu sih pak menurut saya itu orang Jawa itu uh, berani berani gitu loh berani, ya. maksudnya dia tuh kayak kalau orang Bali bilang tuh lagas hmm. lagas tuh gimana ya brief gitu loh kalau Inggrisnya kan ya enggak anda cuma mengkonvert kata-kata aja saya elegan gitu kalau di Medan apa kalau di Medan bisa mulai lagi. Iya gitu. Saya lihat dia tuh berani di segala Medan gitu oh. loh. Itu menurut saya sih oh. gitu Pak. Menurut hmm. anda apa kan Menurut saya ya mungkin nih bener sih. Emang kepadatan penduduk hmm. yang ada di hmm. Jawa memungkinkan uh, orang tuh lebih survive ke daerah lain untuk bisa mengembangkan dirinya gitu loh. Karena ketika dia berada di situ dia bakal tidak bakal berkembang, gitu. tidak bakal berkembang. Iya. Hanya jemarane yang berkembang. Tapi mumpung ini ada orang malang pak ya, Betul? saya ingin diam baca lagu-lagu Bali pak. Iya kita, saya sih oh udah udah lumayan tahu ya. Lumayan tahu. Contohnya coba nyanyi Bali dulu. Uh, Buat menghibur sambil saya mencari pak. Sukses Adi, sampun nerima beli. <laughs> ya, bisa, kalau anda bisa pak. coba. Bisa, coba. Bocok suge, ganteng. <laughs> Bukan gitu gimana oh. bojo bojo ganteng <laughs> gitu gini oh, gini bukan. lagu gini tuh Ray Penny kan oh ya Ray Penny Penny oh Penny Penny cok matamu <laughs> kita kita challenge ya siapa hmm. tahu ini lagu, membuat kita tertawa ya oh Uli ya pak ya? oh itu ya. siapa hmm. yang mana lagunya? yang saya juga nggak tahu nih lupa saya nah uh, nah ini ini ini judul lagunya Satya Satya nah, itu artinya apa artinya? Setia Gini Pirengan mangkin Tembang manis <tuh> Ini apa? saya baca coba anak dari awal baca Ayo, Ayo. baca Dirik baca. <tuh> lagu Satya dan Uli ah. Coba Pirengan mangkin Tembang manis puniki <tuh> sana ketulis. Sane, Sane. Oh, sa. Sane ketulis Sane Cok Sane Sane ketulis Wanta buat, buat beli wow. Nen. seru ya? binaka tulus binaka tulus suci, Bina ke tulu suci. Oh, iya. oh tapi dia nggak tahu yang tahu aja yang tahu loh yang tahu loh tamu tuh gini pak cendek bintang di langit makanya bulan purnama nih menyerengin oh, iya. coba coba coba, coba. Baca, coba bintang di langit makanya bulan purnama nih Nah, ada ada Bina ke saksi Tresna iraga, iriki ngucap pangnesna ah. <laughs> Nih nih, hmm. sebelum rap yuk ya, Nih nih A minor nih A minor Nemangkin F uh, uh. Nemangkin adi sampun Nemangkin adi sampun Nerima Tresna beli meseria galang rasa tangka beli ne Beli <laughs> beline. co, beline. <laughs> <laughs> tidak bisa. Kan? Oh bisa. Bisa, bisa. Kalau belanja coba belanja pakai bahasa Bali. Iya iya, coba ini situasinya di warung. Di warung. Ini. Warung babi guling. Kan oh, yeah. yeah. <laughs> masak babi, masak babi aja. Nah. Ya, Anak beli babi guling. Oh, iya. apa ini kan acting. Oh, iya. iya, ya, aku Pak, ya tukang parkir. Kirim Mas, iya. nah. oh. kirim oh, iya. Mas keluar. Iya. Nah, cuci jangan dikembong, jangan kebo, Mas. Ya ya, makasih Mas. Om Sus, stume. Eh, saya bapak-bapak. Om oh, iya. <laughs> Jas, beli. Fast, fast. Mau beli, ini. eh, apa? bahasa balik, balik, ya? balik, balik, beli balik, ya, balik, balik, bu balik, balik, balik, balik, balik, bu beli nasi balik, balik, balik, balik, balik, balik, beli nasi balik, balik, balik, balik, Oh, iya. beli nasi, beli be, uh, nasi, beli sepuluh ribu, gen, sepuluh <laughs> <10, 000 laughs> ribu gen, beli <laughs> jangan kulitnya ajak kuping, De aja kulitnya, beli aja kulitnya, jangan aja jangan jangan aja kulitnya, beli aja kulitnya, aja Kenapa beli Kulit, aja kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, Jangan muluk jangan muluk muluk ne Bu kulit, jangan kulit, Bu kulit, muluk kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, bu kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, kulit, tapi emang kita coba. Kita akan dulu buat apa? Si uh. Sam Hendry udah di challenge untuk bernyanyi bahasa Bali. Kita yeah. sekarang bergantian ya. Betul. Sekarang saya gantinya. Yeah. Hmm. Karena kita itu mendominasi di, di meja ini ada Buk dua Jawa ini. dan satu Bali. Meninggal siapa? <laughs> kita akan challenge ya Apakah dia bisa bahasa Bali? Ini bahasa Bali yang eh bahasa Bali, bahasa Jawa yang saya ambil bahasa Jawa halus. Jawa. Ini Jawa. ini lagunya sesuatu ya sesud ya sesud sama artinya tuh setia setia juga itu dari drue wedra wada baca aja enggak bisa coba iki tulising kidungku kidung kidung kidung ya kidungku kang saraning kalbu esme kang manis madu esme kang manis sama madu dasar ayu parasmu kang tanpo layu oh, <laughs> dasar ayu dasar ayu parasmu parasmu kang tanpo layu kang tanpo layu tanpo tanpo layu tanpo ah. <laughs> tanpo oh tanpo. kalau anda baca majalah Tempo itu Tempo I gitu iya ya. Tempo Tempong Tempo <laughs> Nimas sesotianing ati Nimas sesotianing asti Eh <laughs> sesiut tianning animas nimas nimas sesiut ati sesiut tianning sesiut tianning sesiut ati ati ati sekali yomong di kokang kang sawici bener sih pak uh, kalau hmm. Bali tuh termasuk apa namanya uh, tempat yang sering di ini jadi destinasi iya destinasi pekerjaan perantau nah, gitu perantau ya pasti hmm. karena kan deket iya yeah. apalagi Huli, pak, karena Bali kan banyak pembangunan pembangunan wisata hotel apa iya, Itu bener. menjadi suatu kesempatan kerja bagi orang-orang yang iya. karena orang Ini Jawa itu sudah terbukti ya jadi iya. kulit ya. Iya. Buktinya kayak Bandung Bondowoso itu hmm. bisa membuat candi dalam saat, dalam waktu satu malam. Satu malam. Wow, candi lo dibuat, candi, candi lo. Ya. Bukan masjid ya. Iya. Bukan. Itu apalagi <laughs> itu apalagi sekarang apartemen gitu <laughs> ya apartemen itu kalau masih ada badung Bondowoso oh, tuh hmm. apartemen hmm. tuh nggak ada pak Se iya, <laughs> seminggu tuh Ubu tuh uh, semua. hotel respon <laughs> <laughs> orang Bali ketika ada banyak orang Jawa yang ke tempatnya tuh enak gitu iya hmm. biasa maksudnya udah terbiasa dari Benulur. dulu oh iya welcome. bener ya bule-bule ya hmm. orang Bali tuh kayak keset gitu pak welcome gitu <laughs> Ya gak sih ya gak sih welcome itu loh aja orang balik nilai, -nilai <laughs> aja gak usah mereka tuh welcome dengan orang-orang Bali. ya gitu, welcome kayak. itu artinya selamat datang iya gitu ga. welcome <laughs> to Aperodise <laughs> <laughs> oke okay, oke okay, terima kasih kepada bapak Hendry <laughs> terima kasih bapak Hendry karena kaktus oh enggak bapak sam Hendry sam Hendry oh, iya. ini kaktus loh bisa dimanfaatkan oh iya tuh, just just. ini dibalik loh gak tumpah loh keren sekali loh nih Keren sekali loh ini tuh karena isi plastik <laughs> Dan jangan lupa untuk kalian okay. kepoin atau pengen menanam ini atau membuat properti di kamar kalian bisa hubungi di H2014 uh, Factory ya. yang ada di Instagram langsung yo aja yeah. okay. dicek beli jangan banyak nanya ya ya oh yeah. tolong ditutup Mbak Hendry oke okay. oh terima terima kasih banyak-banyak yang ini podcast catatan kakak nih. Bacot, bocote eh, kocok, kocok, kueki, roto, roto, ambiar yo. Iya, iya, iya, pokok, eh, kue kape, tahes nemur yo. Masya, pokoknya cuma tuh, metu Pokoknya, corona korona yo, nang dekamai, nang ngomai yo. Naik on, duwe, kono, duwe pacar kentu ono, es bendi noyo. oke tembak, Iya, oce nang keo yo. Ayah sam hendro kta sam gus kris mundur teko kamera sing wapi iki ya sepuran ini ono koto cocote kocote kocote kuala <laughs> suruh kapel Assalamualaikum